Sama orang tua, orang tuanya ada dua. Orang tua yang pertama? Arnici, orang? yang, yang kedua. kedua adalah Cassius. Oh gitu, iya. gitu. <laughs> sama sisinya juga di Keser, orang tuanya cuma satu soal pak. Oh iya paling tua soalnya soal pak. Tua soal iya. Saya sama kamu kan mudahan saya soalnya, iya. kaksian iya. om Allah. Oh, iya. <laughs> kalau itu beda juga. pak, itu kakek ya. Nih. Saya aja manggil dia om. <laughs> <laughs> Oke okay, kita langsung masuk aja ke Ben and Pink atau Pinkface yang kedua. Ya biasa 3-series Bigetron melawan alterigo dan sudah di band yang pertama Akai Your dan Valir. Yes, Sampai yeah. kita nggak melihat Valir sama sekali kali ini Valirnya di band. alterigo mau chance untuk hero-hero lainnya terbuka tapi respect band sama Akai ini bener-bener amazing banget dari Bigetron. Mereka nggak mau kalau saya setup yang udah mereka rapihin hmm. dari awal, udah mereka siapkan langsung buyar dengan hanya satu hurricane dance. Tapi ini uh, bisa dibilang alterigo Ego terpancing sih, dia mau ngeband apa ke Ufra, atau kimia atau apa kalau menurut aku Kulvra bisa di band, abis itu groknya diambil bingung terus atau jangan-jangan dia ngembalikin, ngembalikin, ngembalikin, ngembalikin, ngembalikin, iya. ngembalikin aja nambil brok abis itu kulvra dia diambil tapi kiminya diambil sama Alter Ego, bisa aja gitu. Oke, okay. ya yes, sebenernya banget, apakah untuk band yang kedua dari Alter Ego seperti prediksi Paul ada juga KAB, kalau di game pertama kan high loss tadi iya. ya. Atau iya. bahkan teris lah yang bisa di band kali ini, karena oh. game pertama juga tadi sempat ada Terizla band. Kalau menurut data sih kayaknya jarang ngambil Kimi sih Alter Ego. Iya ya Mereka selalu ngambil Kimi ketika mereka punya ekspor Ntar ekspornya sekarang di band dan juga di band Iya makanya itu minimalisir lagi untuk inisiator Udah tiga inisiator yang bakal di band Grok kali ini yang bakal di di get non Chow nya bisa diambil sama Alderigo Abis itu Harith lepas lagi ya, Harith lepas Chow juga lepas Chow Harith enak banget sih Om wong om yang sangat enak Joharit Kaja Yo, juga sebenarnya masih free sih. Iya, masih ada di patch. Benar tuh, Kaja. Oh, kaja. pikir panjang langsung ada Kaja dan highless. serta Hylos bakal diamankan Yo, dari tim Alter Ego. Wow, ini sangat menarik ketika mereka mau combo nabrak. Nabrak banget sih sering Nabrak. Nah. Tapi ini adalah apakah kali ini belakangnya bisa ditembusin sama Getel karena kalau ngomongin masalah Hylos dan juga Kaja, mereka bakal loncat ke depan tapi belakangnya gak bakal ada yang jagain. Tom Alter Ego bisa ngambil chance sih, ya kalau mereka mau juga dengan adanya spell yang sebenarnya spell lama sih re, revitalized tapi ya, dulu dengan, dulu kan healing spell dulu namanya. dengan hadirnya itu di rework sih iya, di rework ketika ada di, di, di rework hmm. terus bisa dibilang nih hero tank Kaja sama Highless tuh menurutku ya untuk early tuh ngeburst banget sih ya ngeganggu banget ya tergantung juga kalau seandainya dia pakai magic warship tentunya ini bakal ngeburning ke arah hero langsung pasif lalu ada ring of order bakal sakit banget tapi ada kini dan bahkan oh enggak enggak, enggak. lu juga Oh, ini You're menarik king. banget. Sih. Mereka You're mau ngadu king. dengan tarot yang dikenal kombos, yang dimana alter ego bisa menabrak. Tapi yeah. kali ini mereka nabrak sampingnya. <laughs> sampingnya. Mereka nggak mau nabrak aramitlane karena yes. itu terlalu berisiko banget. Ris kan yeah. banget yes. untuk nabrak kalau belum high level 4 empat. Kita tabrak aja tarotnya. Benar. Dan kalau misalkan ngomongin soal alter ego, aku sih lebih kangen ya. Mm. Alter ego tuh saya liboy pakai esmeralda lagi. Kalau menurut Mas Kabe gimana? Gimana Mas Kabe? Mas Rian Kabe? Ya. Leo. The team banget. is on. Riskan banget. Terus dengan ada yang lunak dan ada timir, riskan banget. Aku selalu lagi kalau ada raptor atas, macet, dengan ya walaupun dengan ada polis stormun, tapi kalau di wildcats kan hilang juga krusial. Lompat leader. Aku yeah. si yes. Uh -huh. Audisio ternyata Haritnya yang gitu? Ya, Wajar. Ya, wajar, wajar, karena kan hero meetnya belum diambil. Tari gue yeah. dengan Harit yang seperti tadi kayak, oke okay, nggak mungkin kan kita kasih Harit yang tadi. Atau malah ada surprise pick yang seperti pada regular season, Chely Boy sempat menggunakan Garen-nya juga. Ya aku pikir Gashen enak sih, biar Kimi nggak bisa kabur dengan yeah, muda. karena dua hero ini, Lunok dan juga Kimi, bakal gampang banget buat di shutdown. Betul bakal banget. Adanya Gushen Gushen ditambah dengan aja Leomond, bakal ngeri banget di area T-fight nya. Setuju banget sama kamu lucu banget sama kamu. Eh bener nah, dong. Kenapa sih kamu tuh ngomongnya imut banget gitu loh. Eh, karena banyak yang imut. Oh, banyak yang imut. Kamus. bakal di band kali ini Uyuh. untuk meminimaliskan offlanernya. Midlane kah yang akan diambil terlebih dahulu? Yes. yes. Atau mereka mau ngamanin grangernya terlebih dahulu. Ngadu range. Bisa jadi. Tandet mata, enak sih. Um, oh Ars. Ars SPD. Ini Ars dia. SPD ya? Oh, iya. Ars Fit. Yang baru saja. Lulus dengan menggunakan tiket gelar di Mobile Legends Iya makanya Pake Mobile Legends Ini dia pasangan hari ini kita ya. Ada cloud juga yang malah diambil. Pasti aku tuh kangen SM udah. kalau kamu apa dari Arigo. Cakel sih enak. Cakel? Cakel sih enak. Oke. kalau Volfa, ini bercanda nih Volfa pasti jawabnya nih. Apa coba? Kagura. Kagura, oke boleh. Enggak tapi Gashen sih. Gashen apa Kagura? Aku lebih pilih Gashen Maksudnya lebih enak dengan Gashen di posisi sekarang. Iya, oke. udah melihat di Gatron yang... Jadi dua hero bisa banget untuk dihajar pake spike, pake Slaughter. Oke. Terus ngindarin Wild Chars juga lebih gampang kalo mengetahui. Kalo mengetahui Hornet gimana sebagai pangkang terglobal Gashen? Gak usah diperjelas ya. Sudah lama banget. Oh ternyata Aravaila menjadi support dari TPG dari Sport. Dan yang terakhir, apakah tebakan Hornet KB dan juga Volva ya analis terbaik Indonesia sudah shadow pick Gashan? Karena apalagi coba yang mau diambil. cooldown-nya cepet, damage-nya burst, lincah juga. Jadi aku benar. Ntar dulu masih shadow pink. Ternyata gantung. Dan ternyata benar. Gak mungkin salah. Volva analis terbaik Indonesia berhasil menebak dan inalah dia ke 10 hero dari kedua tim antara Bigetron Esports melawan Alter Ego. Iya yeah, well serius ini 3 yeah, okay. hero santapan semua. Rafaela, ada Kimi dan juga ada Lunox. Semuanya bisa dilahap sama guys ya. Yeah, yeah. Setuju banget sih sama KB gimana. Dimana Rafaelanya memang fight in fight outnya yeah. gampang, iya. Yeah. Tapi dibalikin dengan adanya Glorious Pathway, well lu gak menjamin sih. Well setuju banget sih sama Volva. <laughs> <laughs> Kenapa ikutan imut? Gak tau aku, aku gak Paul kalau ngomong seji sama kamu, sih, sama kamu. Lama-lama ya, agak sedikit panas di sini ya. Iya. <laughs> yeah. Udah lightingnya juga sangat amat cerah di sini, tiba-tiba kamu ngomong-ngomong kayak gitu Sof ya. Serah udah di sini dong Senayan ya. Haduh, oke okay, inilah dia kedua coach ya langsung salam-salaman ya, Menuju, menuju tinggi, tinggi sportivitas. Dan kita akan sebentar lagi menuju ke game yang kedua seperti biasa. Yes. Pertanyaan dari Cornet untuk prediksi game yang kedua dari KB terlebih dahulu. Alter Ego. alter Ego. dari Volva. Bukan Bigotron. Waduh, Sabar, sabar, sabar. Belum, belum. Bentar lagi, bentar lagi. Oke. Okay. Karena saya mantan top Global Gashen, saya akan megang Alter Ego lagi. Oke. Okay. Teddy Sinur Senayan. Oi, oi, Teddy Sinur Senayan siap-siap ya. Gue ya, pengen ya, dengan ya, suara ya. kalian. Tiga, dua, satu, Dan Danny Sidor Sedayan, pada suaranya. Luar biasa hype-nya, sangat-sangat intens. Wow. wow, wow, wow. Gila, wow. gila, gila. Wow, wow. Ini baru Mesmer benar-benar mebata langsung kita lemparkan saja ke Cass dan kita silakan KB dan juga Pol Pak. Terima kasih Bung dan ini adalah game yeah. kedua kita terhadap Oh oh mid lane Cass langsung dihajar begitu saja Chaosnya masuk banyak banget karena Cass. Yes langsung digas habis ya sama benar juga ada dreams dimana mereka mau lebih cepat karena mereka mau ngambil musuh, punya musuh jangan-jangan iya mereka mau langsung menginvasi jungle dan kali ini dan oh, dengan cepatnya mau dan juga Leo Murphy menggerak <tuk> lainnya Wah, ada rival dari Bravo langsung menuju ke area mid lane untuk mengganggu kali ini dan bahkan Shelly Boy tetap bakal mendapatkan buffnya tanpa yang kontes ternyata rivalnya ke arah atas dia tidak berpikir kalau misalnya buff dimit mid mereka dia Gampil. mungkin bakal berisiko juga sih. Yes. Yes, iya, 4 lawan satu pak, kayaknya dia bukan super, nah, bukan superman ya, bahaya pokoknya. Sekarang Jelly Boy masih menahan di lini depan tentunya di area Jungle Book yes. ya. Mau sih bakal hey, bergerak ini lagi ya. dia, ini Armiti sprint Out, Branch datang, Chaos bakal keluar, Armiti hmm. Masih bisa bertahan ternyata di lini bawah. Sudah menjadi pelari dia dengan sprint Out-nya langsung. Terlain, Terlain Paul, datang langsung Kira saja. dreams menahan, kata putih yang tersisa. Tapi di bawah menit kedua, langsung ini, diamankan ben. begitu saja. Ini dia yang tadi gue udah bilang, kalau kita mau hantam gak bisa. ...karena ada high loss, ada kajak, tapi kalau tarotnya yang kita habisin dari awal... ...qualt kita akan mengembang, sangat mengembang. Betul banget kali ini beda, 600 langsung boy, walaupun yeah, di level yeah. 4... ...tapi kayaknya bukan jadi jawaban untuk Celliboy-nya sendiri. Yes. Harus dari itu. segi level 5 juga, turtle udah mulai di setup, bahkan 55 nya hadir Channel di turtle. Turtle. Tapi ini resiko banget, karena banyak mana lining kosong dan juga... sebenarnya dari alterigo, ego, mass nya yeah. yaitu... Mau sih, masih farming yang sangat-sangat gampang -sangat tanpa diganggu oleh siapapun. Yep. Jadi kalau misalnya udah masuk ke mid game, mauzinya udah tajir, <tuk> itu bakal menjadi bahaya untuk tim Begertron. Betul banget, A-nya juga bakal dalam ancaman, kalau dia nggak bakal dapat posisi yang bagus. Cassius datang kalian ini coba untuk mengganggu Leo Murphy juga sama. Halo, lang -tas, lang -tas, langsung ada Murphy, ii. artinya bakal ikut nangkat, dan terlalu akan diamankan, dan Leo Murphy mungkin bakal tumbang. <tuk> Brunch, diamankan kalau oleh Brunch, langsung double kill, diamankan juga sama Brunch. Tiga hero tumbang di area top lane. Oh my lord. Benar-benar kuat banget, karena memiliki support-support yang sangat optimal sekali Untuk membantu Kimi dari segi pertahanan ataupun penyerangan Dan kali ini tarik kedua akan dia dapatkan sebelum menit Yang ketiga ini adalah momen-momen dimana tadi Leo Murphy Mencoba melakukan pencurian tarot, tapi gagal Ya bahkan Hollywood visernya connect langsung ke arah seorang maung Killers Dan lagi-lagi Grants berhasil mendapatkan satu poin tambahan di arah yes. top lane. Crowd-nya Maungzi sudah mulai ke arah atas tapi tidak bisa melakukan apapun. Well, ini sangat-sangat sangat, sangat, sangat oh, luar biasa keluar langsung dari Maungzi. Defensif hmm. banget dan kali ini kayaknya Red bakal diamankan tanpa adanya defend dari arah top lane. Gas yes, bersama dan Rivals sekali lagi ke arah mid lane langsung Brock yang mencoba menghantam Cassius. Tidak juga ada Cheli Boy di sana. Ini bakal nahan terlebih dahulu. Dia gak bakal terlalu terburu-buru. Oh. Grants juga butuh buff. Ya, sama halnya seperti Celi Boy, langsung bergerak ke arah sisi lainnya. Botop sudah up. Ya udah beda 2000 nih 2200 tapi balik lagi ini belum ada target yang diambil sama Alderigo. Walaupun Bravo, ataupun juga gerakannya bisa arrival, kayak susah banget deh oh, kali ini. Oh bahkan ada perempil dipanggil, langsung selalu terkombo keluar. Bravo bakal tumbang di arah bottom lane. Ya. Wih, lane nya bakal langsung dipukul begitu saja. EI datang dia tentunya, healing lagi. kali ini untuk... Bigetron, apakah akan diambil kali ini? Well, belum ada apapun, tapi tentunya akan masuk dan juga Menghentikan pergerakan dari grup. Lagi dan lagi, beransia dapat makan banyak banget mie. Main turun bakal langsung diamankan di arah mid dengan cepatnya. Yep, ini harus hati-hati banget kalau misalnya kita lihat Bigetron, pergerakannya manis banget dengan Kimi dan juga Rafaela. Sementara di bawah, ternyata tidak mendapatkan tarot sekali oh, lagi. Bravo, baru datang kali ini. Kita langsung diamankan soon. dengan cepat. Yes. Wave ini, ini juga sudah hilang Armici dipaksa untuk mundur lagi ini yang bisa sih sebenarnya tapi turtle bakal diamanin oleh bigetron sekali lagi sementara celly boy jadi lagi ke bawah dia lebih milih untuk ke atas kali ini celly datang datang Bandung bigetron sih tapi tentunya turtle masih akan didapatkan oleh tim bigetron dua kali berturut-turut mulus banget udah tiga tarat, dua turtle ini bakal wah kasihan banget sih untuk turtle Untuk mau early game nya iya early gamenya benar-benar kesiksa banget apalagi celly boy Bener-bener butuh -bener banyak banget source farming karena dia cloud, dia bakal nompang di level nanti. Kalau seandainya dia levelnya kayak gini, bener-bener ketinggalan. Uh. Itu bakal kesulitan untuk masuk ke area team fight. Terlebih lagi itu Rimichi nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan itu bener-bener kayak dia bawahnya nggak sampai abis loh. Dia bisa ngecut minion tapi nggak bisa ngambil tarotnya. Iya betul banget dan buat temen-temen yang mungkin pengen datang ke M1 ya bisa langsung pesen tiketnya. Yes. Sekarang juga. Ini ada promo code nya 25% diskon lu sekali tapi lihat Turet lagi-lagi diamankan di area top lane di yes. getron bener-bener penguasain laning face nya empat Turet sudah didapatkan tapi Alter ego Bottom Turet belum sama sekali dapatkan oh, datang langsung ada dipen, judgment, tombol, penalty, zone, bro, di panjang sebentar Slawter Combo finalisun dua di kompon berada di serap kok dibalikin begitu saja Boy-nya bakal mundur ada peluang kali ini mencoba untuk di dia. mengincar karena Kesis dipotong jalannya langsung ada badan Kesis mungkin bakal tumbang sendirian mencoba untuk mengincar flick out ke masih masih kalian langsung di arah belakang ada Leopoldi masih diamankan di terlalu sakit, Murphy langsung menghindar karena belakang dari VTL, langsung digunakan begitu saja dan Murphy masih bisa bertahan. Gak bisa ngapa ngapain lagi, langsung diambil begitu aja. Dikat balik oleh drop dari Bidotron. Dan terlebih lagi, semuanya mengarah ke arah yang sama. Kemana Kimi mau perang, situ ada Grog dan juga Rafaela yang mengikuti Teman dan juga menjaga mereka. Garib banget, buff-nya udah mulai dicuri kali ini dari Mauzi, sementara dibalikin begitu saja. Pasti di reset saja Mauzi coba untuk mengamankan gol secepat mungkin dan bisa lewat itu Mauzi. Bravonya muncul kali ini ada Armichi juga harus pulang dua-duanya. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu, kalau misalnya nggak ada uh, Casius ataupun juga mungkin Turtle, resurrect him dirinya. Gue rasa sih gak akan bisa farming. Farmingnya bakal lebih lama atau mungkin sama sekali gak farming juga. Ya ini kayak udah mulai perbedaan. arah 4000 network, Tadi benar-benar menit 4 3. jadi kuncinya. Eh, bakal mengamankan turtle tanpa yang kontes dia diamankan lagi-lagi yes. sama brand turtle Yang ketiga, Rifle digunakan karena bottom lane kainya langsung surprise attack karena Armichi. Kali ini Bravo muncul tiba-tiba mengganggu oh, armitinya. Minasinya sudah digunakan. Saw. Dream of Out, tapi jadi panggil hanya untuk mempercayai web saja. Well, gak bisa ngapain-ngapain lagi sementara. Arrival kali ini keluar mungkin karam itu yang tapi, -tapi oh, ternyata no. minionnya bakal dihabisi dengan mudah dengan no. maksimum. Cuma hanya karena satu bar saja dari Leo Murphy Oi, ini bakal Bahkan ada si lagi kan juga ditahan dulu di area bangunnya kali ini masuk coba dulu oh, untuk diangkat Leo bakat keluar kali ini dari D. Jadi gitu, gerakannya siapa siapa, goris patwaynya bakal ditumbangkan dengan cepat, highlightsnya hilang, Leo harus tumbang Harus cepat dan juga ada meeting time dari Kajet, kajian, tapi Kajetnya harus mundur karena memang sakit banget dari begitu ini semua lim di tahan sama Bravo sendiri sih. Iya, yes, cuma itu juga karena ingat dua orang arrival ini kuncinya sih semua tarot dan gak bisa dipus sama oh alfredo no. Jelly boy mulai kebingungan soal terbalik gunakan Aramichi datang dengan kudanya langsung dibalikin begitu saja dan ada david jadwal iya, dari orang kritis tapi dibalikin ternyata damage jadwal terlalu sedikit lagi eh hilang begitu saja kesis di arah ini di tertutup mid lane itu dia e dengan damage yang besar dia udah melahap banyak banget tarot dan juga Turtle lb jadi wajar aja kalau dia udah punya uang untuk membeli item-item damage atau item core yang dia inginkan. So, untuk sekarang ini Alter Ego gak bisa menjalankan misinya yaitu melakukan push ataupun perang melawan Bigger Kan Hanya tersisa ini bitter Turret doang ini. Yes. Ini bener-bener minim banget untuk Alter Ego. Mereka mulai kebingungan mau dari ini mana mereka kuasai. Karena mappingnya bakal bener-bener minim. Tapi atas bener benar bahaya banget sih. Kayak semua vision udah kebuka untuk Bigger dari dan Alter Ego. Gak punya tempat farming lagi. Iya yeah, bener-bener bakal diambil Chelly Boy. Itu udah punya Incandence Level 3. Invitenya bakal kayak gimana. Tapi Leo Murphy juga masih belum ketahuan. Nah, 8 detik lagi sebelum Morty yang pertama kali ini akan muncul. Eh hey, udah punya Ice Queen One Brunch yang bakal muncul. Tiba-tiba kali ini Leo Murphy bakal di-slow turn aja. Di belakang Hexazor ada <laughs> mana. <Adam, laughs> Holy yang Revitalize mencoba untuk menahan damage. Tapi Leo Murphy gak bisa monster dia <laughs> ke sama Brans di area bottom lane, langsung untuk ngambil ke area lord yang pertama, bravo, tapi sementara itu langsung ke Define Judgement, diambil slouter, final dison, miss begitu saja, dan bahkan langsung mundur, ada A juga, masih ada better-better image, Dreamster bakal mengejar karena mausi-mausi sendirian, gak ada apa-apa lagi, 1200 damage, langsung hilang dari power of nature. Itu dia, ada pentingnya langsung lempar aja tapi oh liat no. nanti fairingnya dia mau ngambil moment switch ga bisa, ngak bisa ngapa lagi. Eh silahkan di, di belakang di belakang, grognya grognya. Yang broknya, pertama langsung diamankan begitu saja, Watchers charge keluar, dreams masih bisa survive dengan immortalnya juga. Aku kira tadi grognya bakal keambil begitu aja karena ada di penjelasan yang dikeluarkan dan juga chenny boy mengeluarkan ascendance Well yeah. ini udah tinggal ngepuss aja sih kayak dari ekonomi udah terlihat banget ini jauh. Jauh banget berbedanya jauh berbedanya walaupun juri -juri ya berbeda walaupun dia omornya masih memaksa sih. Omor memang ditahan masa. tentunya brands bakal ngedorong ke arah bottom lane kah atau mid lane kah golden lord bakal bergerak ke arah mid lane ini bakal jadi unggul banget buat tim Bigetron mereka tinggal nunggu setup kayak gimana arrival ke arah mana kali ini yes perbedaannya network juga hampir 10 ribu dan kali ini bakal diambil lagi kali omornya tapi lihat oh. dari belakang dreams-nya tidak ada barrier yang dikeluarkan tidak ingin melakukan cutting minion apapun carry rokar maximum charge boom Ya, mereka tahu ada Lord di sini. Jadi wajar banget lordnya bakal melakukan push bersama dengan hero-hero yang dimiliki oleh Yep iya, sudah berada di area ini. Betul. Bakal dipanggil satu putri, kemudian dipanggil langsung healing up bless itu di arah belakang dari Bounty. Gak haro. Gak haro. Tapi gak haro binatisir masih kita karam. Biar warbunnya gak tumpang. Godlike jambangkan sama Brust. Dan Tuleknya diamankan begini saja di area mid lane. Sebentar ada maten lainnya. Bakal didorong lagi. Di get gak mau berhenti kali ini A-nya. Bakal coba ada staying down langsung ke arah ini. Bitter turret. Uh, uh, ada waktu cukup tapi gak bakal cukup. Masih ada kata pull. Dan dua ini Bitter turret sudah hilang dari Outer Ego. Manis banget dari A. Dia memaksa teman-temannya untuk melakukan keluar Tapi dia sendirian melakukan hit. Untuk inhibitor tarut di mid, sehingga inhibitor tarut yang ada di bawah gampang banget udah dijebolin. Oh. Dan sekarang mereka udah super-super duper tajir, rival mungkin. Oh dua oh, rival sekaligus apa? kali ini, bakal ada final season, bakal ada The watchers. keluar langsung Arbil dipanggil tadi, ada belakang, langsung ditambil saja. Gak ada. Pertanyaan-pertanyaan final season, ada umur-umur tumpang Arbil, sungguh banget tumpang, double kill dari seorang A, lecetir dari penelitian depan, Jelly Boy yang sudah tumbang. Gak ada apa-apa lagi. Webmin ini sudah hilang kali ini. Mausi sendiri sendirian mencoba untuk Blessing Duit ke depan mungkin. Blessing juga bakal digunakan kah? Masih ditahan sama Mausi. Gak ada Battle Mirror Image. Dikejar sama Exxon dan juga Bravo kali ini. Bakal coba untuk di Execution Strike. Diberikan efek slow. Masih ada Immortal. Sementara Mausi bakal dihajar. Untuk saja Exxon. Oh, Masih selama untuk menghidang. Matang, Dengan Battle Mirror Image. Mausi lari. Dan sementara itu BX bakal dihajar. Wacax keluar dan save. Vigetron akan memaksa Rodrigo.